Bye. <laughs>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 serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para fans Lesnar kalian berada untuk mengawali percobaan kita dan kabar terbaru di malam hari ini ada yang spesial banget dari Bunda Inul. Di akun Instagram Bunda Inul mengunggah sebuah postingan momen kebersamaan dengan Leslar malam hari ini. Wah. Masya banget ya akhirnya ketemu dengan Bunda Inul nih malam hari ini dan ada sebuah kalimat yang sangat luar biasa dituliskan oleh Bunda Inul BBL Borong Award terlahir langsung nyanyi sehat ya dede dan BBL juga dedinya lesi kejar Rizky Bilar Masya Allah banget ya doa terbaik yang tulus diberikan dari Bunda Inul untuk idola kesayangan kita banyak tanggapan banyak di komentar juga yang diberikan dari para fans yakni dari akun Instagram Lestibilar.official Mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah Bunda Inul best banget Katanya persahabat yang selalu mendukung yang terbaik nih untuk idola kesayangan ada juga komentar lain diberikan dari akun Erawati1541 Mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah bunda dan anak yang the best Yang awalnya tidak saling tahu tapi tetap saling sayang dan cinta Saya selalu bunda ini dan leslar Dan selalu sukses dan terus bantu orang banyak Amin Ya Robbal Alamin Selain Bunda Inul, malam hari ini juga bersahabat ya, ada sebuah postingan spesial dari Bunda Maya Estianti. Wah, wow, keren banget ya, Mengunggah sebuah postingan foto bareng Leslar malam hari ini. Ada juga kalimat yang sangat luar biasa dituliskan oleh Bunda Maya, disitu mengatakan baca nominasi Indonesia Music Award. Amamba Inol dan pemenangnya Jatuh kepada Lesti Kejora Selamat ya Wow luar biasa banget ya Alhamdulillah kita borong banyak piala Dan sapu bersih nominasi Malam hari ini Dalam postingan tersebut Hingga banyak dibajiri komentar juga Dari para fans Yakni dari akun Komariah 66 mengatakan Makasih bunda ucapannya untuk Dede Lesti Kesayangan Masya Allah banget ya. Ada komentar lain diberikan dari akun Lesti Bilar. Official. Masya Allah, ditunggu kolabnya Bunda Maya Dan tentunya sama idola kesayangan kita ya. <guruh> Mudah-mudahan saja ada kolaborasi lagi dengan Bunda Maya Astianti. Pastinya bakal seru, pastinya bakal heboh banyak persahabat. ya yuk doakan yang terbaik untuk idola kesayangan. Selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun Agustina Andrian Anis Persahabat yang mengatakan Cantik itu tidak mesti pakaian harus terbuka dan seksi Contohnya Bunda Maya tetap cantik bersahaja Love you ideal aku. Wow <tik> Mudah-mudahan saja di televisi pun Itu harus mengikuti orang-orang yang baik persahabat ya Mudah-mudahan selalu the best dan selalu banyak dukungan dari orang-orang yang tulus Mencintai Lesti dan Rizky Bilar, ke kabar berikutnya, ada kabar terbaru juga di malam hari ini. Wah, wow, kita lihat aja ya, ternyata tentunya setelah acara selesai langsung aja nih, OTW pulang dan tentu nggak pulang ke rumah Rizky Bilar langsung ke lokasi syuting malam ini, bersahabat dan lanjut syuting lagi ke lokasi CWP 2 Wow, ini keren banget ya, semangat! Mudah-mudahan saja diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran. untuk idola kita postingan tersebut juga ini direpost kembali oleh akun family 23 Ada kalimat cancel juga dituliskan Pulang-pulang lanjut syuting JWB lagi semangat Papa Bilar Masya Allah banget ya semangat 45 banget nih Idola kesayangan kita Hingga banyak sekali tanggapan juga komentar yang diberikan Dari akun Instagram Safira 429 29 mengatakan Pulang, pulang, pulang. Hati-hati linter aku ada di belakang megang piala takut jatuh. Wah, wow, masya banget ya. <guluh> Memang the best banget. Itulah kita, alhamdulillah pulang memborong piala penghargaan di ajang IMA. 2021 Masya Allah Suatu kebahagiaan dan suatu kebanggaan Untuk kita semua Kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia Selanjutnya jangan kemana-mana total Tonton dan patengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Menarik terbaru terupdate selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bami ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh